Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar menarik dan terbaru dari Leslar, tentunya. Menemani santai sore kalian saat ini, Bang Bimina kami menyuguhkan kabar bahagia dari idola kita. Di kabar pertama kita awali dengan video wawancara Papa B, persahabatnya ini mengenai perayaan ulang tahunnya BBL yang ke satu tahun. Papa Bilar, persahabatnya dikasih tentunya pertanyaan. Untuk ulang tahun BBL yang ke-1 tahun, akankah ada perayaan? Apakah akan dirayakan di tempat yang Rizky Bilar dan Lesti Kejurah rayakan sebelumnya? Kita lihat persahabat dan simak jawaban tegas dari Papa Bilar. Papa Bilar menyampaikan kepada Mas Wawan, Yang biasa-biasa aja gak perlu mewah-mewah untuk ulang tahunnya BBL. Entar juga kalau mewah-mewahan, dibanding-bandingin lagi sama orang lain. Itu kalimat jawaban dari Papa Bilar mengenai pertanyaan soal perayaan ulang tahunnya BBL. Masya Allah. Ditegaskan, persahabat, ya. Kalau mewah-mewahan, nanti dibanding-bandingkan dengan orang lain. Untuk ulang tahunnya BBL akan digelar biasa-biasa saja. Yang terpenting itu doa, persahabat. Doanya... Untuk BBL mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Dan mudah-mudahan bersahabat ya, berguna bagi keluarga dan banyak orang, amin Kita lihat juga bersahabat di beberapa tanggapan komentar banyak sekali respon yang diberikan Di antaranya dari akun Asti, Aristia mengatakan sampai dipertegas loh Nanti dibanding-bandingin lagi sama yang lain, sedih banget dengarnya. Dibandingkan dengan siapapun, Leslar tetap yang terbaik di mata gua. Masya Allah. Ada juga tanggapan lain persahabat dari akun Yani22974. Bener bang, kalau mau dirayain mewah, entar disangka ngikut-ngikut siapa gitu? Entar sok Sultan, padahal mah emang mampu. Entar dibandingin capek deh netizen. Eh wartawan juga sih, kadang yang bikin judul berita yang menggiring opini Tuh persahabat, dia memang serba salah banget ya Kalau dirayain, nanti dibilang ikut-ikut Dibanding-bandingin Aduh, Masya Allah banget ya Papa B Tentunya jawabannya tegas Papa Bilar, untuk perayaan ulang tahunnya BBL yang ke satu tahun Itu akan dilaksanakan biasa-biasa aja Yang penting doa terbaik untuk Abang L Kita lihat juga persahabat untuk selanjutnya nih karangan bunga, Masya Allah, Papa Nama sudah di tempat lokasi nih, persahabat ya, ini sepertinya di tempat kediamannya Ayah Kejora ya, selamat ulang tahunnya Alfati, fatih Masya Allah banget ya ulang tahun Alfati yang ke satu tahun luar biasa, begitu banyak doa, support, dan dukungan dari orang-orang baik, doanya semoga jadi anak soleh dan berbakti kepada kedua orang tua, Amin, Masya Allah luar biasa, makin bangga banyak sekali orang-orang yang selalu mendoakan buat BPL Kemudian juga persahabat kita lihat di wonggan L2W Ini saat acara, persahabat ya acara Milad Al-Fatih nih Kita lihat persahabat, ini ada sesi doa untuk keluarga Leslar ya Untuk Leslar family, sekeluarga Doanya semoga Lesti Kejora dan Rizky Bilar selalu menjadi keluarga yang sakinah mawadah mawadahwarrohmah Semoga Al-Fatih menjadi anak yang saleh, Berbakti kepada orang tuanya Dan berguna untuk nusa dan bangsa Semoga Leslar dan keluarganya senantiasa dijaga Allah Dan selalu dalam lindungannya Masya Allah banget persahabatnya Begitu banyak doa-doa baik untuk keluarga besar Leslar Kita yakin Idola kesenangan kita akan selalu kuat akan selalu tentunya diberikan Kekuatan, ketenangan, kesabaran dalam menghadapi segala ujian Walaupun di luar sana memang banyak sekali orang-orang yang netting kepada Leslar family Tetap semangat untuk warga Konoha Doakan untuk idola kita Kemudian juga persahabat kita lihat di unggahan MRB Clothing Line Wow, makin gak sabar banget ya Untuk menantikan kejutan dari bisnisnya Rizky Bilar MRB Clothing Line mudah-mudahan lancar untuk bisnisnya Papa B mudah-mudahan sukses untuk usaha dan bisnisnya, amin dan selanjutnya bersahabat kita lihat juga ada sebuah penjelasan kembali dari Rizky Bilar, kali ini mengenai tentunya berangkat haji dan umroh, pembahasannya kali ini umroh dan haji bersahabat ternyata Papa Bilar itu sudah mengajak kedua orang tua, dua, kedua, dua keluarga, bersahabat ya, terutama kedua orang tuanya, Bunda Lesti, dan ketua, kedua orang tuanya, Papa Bilarun. Um. Tetapi ada salah satu yang belum siap, makanya persahabatnya untuk berangkat hajinya, juga belum dilaksanakan. Masya Allah, Papa. B. Emang the best banget, tersahabat ya Belum berangkat haji sebelum kedua orang tuanya berangkat haji duluan Ini keren banget, sahabat Kita lihat juga di beberapa tanggapan Salah satunya dari aku, Liten674 Masya Allah, emang paling baik Kalau anaknya bisa berangkat haji Kalau orang tua belum haji Lebih baik orang tuanya dulu yang berangkat haji Insya Allah, rezekinya makin mengalir terbaik buat leslar Luar biasa kita kagum dan bangga pastinya, mempunyai idola yang sangat luar biasa seperti Lesti dan Bilar. Kita masih menunggu Cidukan hingga kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar menarik dan bahagia dari Leslar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, baik menurut ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.